Wow. Oh. Lihat, ternyata orang yang hampir celaka tersebut kembali untuk menolong orang yang hampir menabraknya, bukan malah menyelamatkan mobil miliknya sendiri. Salah satu kunci keberuntungan terhindar dari bencana adalah sedekah. Ini banyak terjadi di Indonesia, terobos lintasan kereta api. Untung masih selamat. Oh, untung masih bisa keluar dari... Hampir saja. Waspada walaupun buat konten. Wow, ini hampir celaka ketabrak. Wow. Wow. Wow. Yuh. Oh. Oh. Oh, benar-benar ajaib. Oh, untung remnya pakem. Ya, nah, ini ajaib. Bisa malah nangkring di atas mobil. Untung dapat pertolongan. Untung hampir selaka, hampir kena. Untung enggak ketabrak ikan paus. Uh, kok bisa rumah ambruk. Mengamati kejadian-kejadian tadi, saya terus bertanya, apa rahasianya? Mengapa mereka bisa terhindar dari bencana? Adakah yang bisa kita tiru dari amal perbuatan mereka sehingga mereka bisa terhindar dari bencana? Bila teman-teman punya komentar atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.